di Meruah FC kali ini kebersamaan terlihat Bapak Bilar bersama Adam anak dari Teoko Wisnu Masya Allah, pagi nih persahabat yang membuat kita bangga dan Adam melihat Bapak B bergabung dengan tim Meruah Masya Allah, mudah-mudahan selalu dikelilingi orang-orang baik dan semoga selalu istiqomah doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabatnya kita simak nih, ada postingan dari Ustadz Fakhrum. Persahabatnya Masya Allah didoakan oleh Ustadz ya. Mudah-mudahan Papa B, Bunda Lesti menjadi tentunya orang yang baik dan ibadah umrohnya menjadi mabrur dan mabrur. Roh. Itu doa terbaik dari para Ustadz ya. Masya Allah sudah banyak yang mendoakan untuk laser family keberangkatan. Buat ibadah umroh Mudah-mudahan selalu lancar Dan dipermudah untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat ya Masih banyak pertanyaan mengenai Keberangkatan umrohnya Leslar Diunggah oleh akun Kejara Fibes persahabat ya Ada sebuah pertanyaan Teh kapan Leslar berangkat umroh Dan kita lihat jawaban panjang Dari Kejara Fibes Segera kan dibilang lihat besok aja nongolnya di mana setahu aing di tahun ini Nah, sisa berapa hari lagi tahun ini? 26, 27, 28, 29, 30, 31-nya bersahabat ya, pantau di antar tanggal itu. Setahu Aing sih di antar tanggal itu cuma wallahu alam, karena umroh kan katanya panggilan dan tergantung niat juga. Jadi kalau misal nanti nggak sesuai ekspektasi ya, doain aja. Sudah aja, nggak nanya umroh mulu, boseng, doain aja kapanpun itu. Bersahabatnya masih banyak pertanyaan, doakan, bismillah bersahabat ya. Lesti dan Bilar dipermudah untuk ibadah umroh. Kemudian juga persahabat kita lihat nih, Cidukan masih Cidukan tadi pagi. Benar-benar jadi pusat perhatian banyak orang. Persahabat Bapak B banyak yang minta foto. Masya Allah, sehat selalu yang untuk kesayangan. Kita yakin bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang mensupport, Orang-orang yang mendukung untuk Leslar Family. Masya Allah. Ini salah satu bentuk persahabat ya Keramahan dari Rizky Billar Begitu banyak orang yang menyukai Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu doa terbaik untuk idola kesayangan kita Kita lihat juga persahabat Banyak sekali respon dan tanggapan yang diberikan Di antaranya dari akun yanidot2974 mengatakan Masya Allah papanya L banyak yang minta foto kayak artis aja katanya tuh ya <laughs> Ini cute banget Ada juga tanggapan lain dari akun Lenny Azlenny Coba aja kalau ada abang L si bintang lapangan Pasti makin rame ini Ketemu sama temen-temennya juga abang Masya Allah Berharap banget ada Cidukan ya Bismillah aja Tentunya selalu support yang terbaik Berikutnya kita lihat juga persahabatnya selain Papa Bilar yang banyak menyukai Tentunya Istrinya pun, masya Allah, luar biasa. Ini momen yang membuat kita bangga. Banyak orang-orang yang mensupport Lesti Kejora. Luar biasa untuk Bunda Lesti, selalu sehat juga. Mudah-mudahan selalu menjadi istri yang baik untuk Papa B dan menjadi ibu yang baik untuk Baby L, ya, masya Allah, luar biasa. Begitu merindukan penampilan-penampilan Bunda Lesti Kejora di panggung-panggung besar kita juga pastinya yang akan menantikan kejutan surprise bunda lesti tampil di indosiar nanti spesial di hari ulang tahunnya indosiar tetap doakan yang terbaik untuk berikutnya juga kita lihat di unggahan ig-nya bunda lesti nih persahabatnya walaupun lewat jalur endorse jadilah nih persahabatnya vitamin walaupun tangannya aja yang terlihat masya allah dan terlihat juga bunda lesti lagi berada dalam mobil nih persahabatnya kita selalu menunggu kejutan dan kabar baik itu dari idola kesayangan kita. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik dan bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.